Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang ramalan sakitarius di bulan Februari tahun 2022. Namun buat kamu yang baru gabung silakan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 dan angka keberuntungan seorang Sagittarius di bulan Februari tahun 2022. Untuk mesingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Sagittarius di bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Sagittarius di bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu KARIR pekerjaan seorang Sagittarius di bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara-sewan Sagittarius di bulan Februari tahun 2022. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh sewan Sagittarius di bulan Februari tahun 2022. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan.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 five of ataupun lima pedang secara umumnya five of itu diartikan pandai melihat situasi dan kondisi pandai memanfaatkan situasi di saat semuanya sedang terganggu dan di sini menggambarkan kesehatan seorang sekitaris mengalami penurunan di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini dikarenakan terlalu lelah dalam bekerja terlalu memikirkan sesuatu dan terlalu mendapat beban pikiran di sini digambarkan juga seorang sekitarius pandai melihat situasi dan kondisi meskipun Keadaan sedang down, namun seorang Sagitarius pantai melihat peluang untuk menjaga kestabilan keuangan untuk menjaga kestabilan kehidupan. Dan Tentu khasiswahat energinya adalah page of one. Secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Sagitarius mengalami penurunan di bulan Februari tahun 2022 yang dikarenakan terlalu lelah dalam bekerja, terlalu mendapat beban pikiran yang dimana di sini berdampak negatif kepada kesehatan. Namun di sini seorang anak sebuah keluarga mendukung, mendoakan, mensupersi orang Sagitarius untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan fokus dalam menjalani kehidupan dan mendapatkan perubahan kesehatan serta mendapatkan perubahan kehidupan. Dan kartu kesimpulannya adalah. The Hangman Secara umumnya dengan Gatman itu diartikan pasrah tetap yakin Yakin karena kuat Dan jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Sagittarius Di sini menggambarkan Sosok seorang Sagittarius merupakan sosok seseorang yang pasrah Namun ia yakin ia mampu menjalani Ia mampu mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi Dengan dukungan doa dari sebuah keluarga Dukungan doa dari seorang anak Sagittarius sendiri Dan untuk kartu keuangannya adalah Trio ataupun tiga koin, secara umum, trio itu diartikan keuangan sudah stabil. Kini, misalnya, ingin menunjukkan kepada orang lain, dan di sini menggambarkan. Keuangan seorang Sagitarius di bulan Februari tahun 2022 mengalami peningkatan yang dimana di sini dikarenakan seorang Sagittarius fokus disiplin dalam bekerja yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi di sini juga digambarkan seorang Sagitarius ingin menunjukkan kepada orang lain bukan bermaksud kria namun di sini seorang Sagittarius ingin membantu orang lain membantu orang-orang di sekitar membantu orang yang membutuhkan yang dimana di sini dampak positif juga didapatkan oleh seorang Sagitarius dengan terbukanya pintu rezeki dan yang dimana di sini usaha, apapun yang ia lakukan, usaha yang sedang ia kerjakan akan menghasilkan hasil yang maksimal dan berhasil meningkatkan keuangan kehidupan jauh. Lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah, naik of cup. Secara memiliki naik of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Sagittarius sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Sagitarius mengalami peningkatan di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini dikarenakan pintu rezeki seorang Sagitarius sedang terbuka lebar yang dimana juga di sini dikarenakan seorang Sagitarius suka berbagi kepada orang lain orang di sekitar orang yang membutuhkan tanpa pandang pilih bulu yang disimbolkan dengan naik of cup sehingga di sini aura dan karma positif akan didapatkan oleh seorang Sagitarius dalam kategori keuangan dan usaha apapun yang dilakukan oleh seorang Sagitarius akan berhasil mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Jika kartu dohengan yang kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Sagitarius di sini menggambarkan sosok seorang Sagitarius merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin ia mampu meningkatkan keuangan dengan suka berbagi kepada orang lain dengan menunjukkan kepada orang lain bagaimana caranya berbagi dengan menunjukkan kepada orang lain bagaimana caranya untuk membuka pintu rezeki yang dimana di sini ia suka berbagi dengan orang-orang di sekitar orang-orang yang membutuhkan yang dimana di sini dampak Karma positif akan didapatkan oleh seorang Sagittarius dalam keuangan Yang membuat keuangan semakin meningkat lagi dan Untuk kartu karya pekerjaannya adalah Five of one ataupun lima tokan Secara umumnya five of one itu diartikan melakukan kerjasama dengan orang lain Yang berujung perpecahan ataupun pengkhianatan Hanya diri sendiri yang mampu mencegahnya Dan di disini menggambarkan karya pekerjaan seorang Sagittarius Di bulan Februari tahun 2022 akan mengalami peningkatan yang dimana sini terdapat beberapa prediksi, yang pertama seorang Sagittarius akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang dimana akan maju pesat di bulan Februari tahun 2022 yang mampu mendoprak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi dan di disini juga digambarkan seorang Sagittarius akan direkomendasikan menaiki sebuah jabatan yang dimana sini akan mampu membuat keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi dan di sini, prediksi yang lain, seorang Sagittarius akan melakukan kerjasama dengan orang lain ataupun berpartner dengan orang lain. Namun, di sini, seorang partner ingin mengkhianati seorang Sagittarius yang dimana, di sini, seorang Sagittarius lah yang mampu mencegahnya dengan mendapatkan informasi dari orang lain yang akan berdampak positif kepada usahanya sendiri. Dan untuk support energinya adalah naik, absorb. Secara mempunyai naik opsort itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Sagittarius, seseorang yang berada di sekitar sagitarius sendiri, dan di sini menggambarkan sesak-sewak Sagittarius mendapatkan karir yang mengalami peningkatan di bulan Februari tahun 2022, yang dimana di sini seorang sagitarius membuka sebuah usaha yang baru, usaha miliknya sendiri, yang dibantu oleh orang-orang di sekitar, dibantu oleh saudara, dibantu oleh keluarga, yang mampu mendokter keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Sagittarius akan direkomendasikan menaiki sebuah jabatan yang dimana merekomendasikannya adalah orang di sekitar orang terdekat yang mampu mengubah kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini orang terdekat Sagittarius, orang yang dipercaya seorang Sagittarius akan memberikan sebuah informasi kepada seorang Sagittarius agar fokus disiplin untuk meniti usahanya sendiri. Yang dimana di sini untuk mencegah pengkhianatan yang akan terjadi. Dan jika kartu Lehengket kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Sagittarius di sini menggambarkan. Sosok Seram Sagitarius merupakan sosok seseorang yang pasrah, namun ia yakin ia mampu mendapatkan karir yang jauh lebih meningkat di bulan Februari tahun 2022 dengan usaha yang ia lakukan dengan kedisiplinan dan kefokusan yang ia lakukan dalam bekerja, yang dimana dengan disupport dibantu oleh keluarga saudara orang-orang di sekitar, yang dimana juga di sini karma positif Aura yang positif didapatkan oleh seorang arus dikarenakan suka berbagi kepada orang lain yang membuat keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Seven of Cup ataupun tujuh piala secara umumnya Seven of Cup itu diartikan memiliki banyak keinginan sehingga gagal fokus kepada yang satu ataupun yang dihadapannya dan disini menggambarkan kepada seorang sakit yang sedang single, baiknya fokus kepada seseorang yang telah memberikan perhatian, memberikan masukan yang sangat bagus yang saat ini untuk dijadikan seorang pasangan, dan di mana di sini seorang sakit harus yang sedang single memang menginginkan banyak tipe untuk dijadikan seorang pasangan. Namun, di sini saya akan lihat seseorang yang sedang dekat, lihat seseorang yang sedang memberikan perhatian, dan mulailah melangkahkan kaki untuk menjalani hubungan asmara bersama seseorang tersebut untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lagi. Dan kepada seorang Sagittarius yang sudah berpasangan Di sini memiliki banyak keinginan Untuk memberikan sebuah kebahagiaan Kepada seorang pasangan Yang dimana di sini akan berdampak positif Kepada hubungan asmaranya Yang dimana juga di sini berdampak positif Kepada kehidupannya Serta di sini tidak tertutup kemungkinan Seorang Sagittarius akan mendapatkan keturunan di bulan Februari Tahun 2022 Yang dimana dengan dukungan orang banyak Dan untuk support energinya adalah King of Cups Secara mempunyai King of Cup itu diartikan, seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang di atas, seorang Sagittarius sendiri. Dan di sini menggambarkan, kepada seorang Sagittarius yang sedang single di bulan Februari tahun 2022, baiknya fokus kepada seseorang yang dekat sekarang, yang ada di hadapannya, yang dimana selalu memberikan perhatian untuk dijadikan pasangan, untuk menjalani hubungan asmara, yang dimana selalu disupport, dimotivasi, didukung, dan didoakan oleh orang tua yang akan berdampak positif kepada hubungan asmara. Dan di sini, kepada seorang Sagittarius yang sudah berpasangan, ingin memberikan sebuah kebahagiaan, memberikan banyak kejutan kepada pasangan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya yang selalu direstui oleh orang tua dan orang tua pasangan Sagittarius sendiri. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan berkat doa dari orang tua pasangan dan orang tua Sagittarius, seorang Sagittarius bersama pasangan akan mendapatkan keturunan, mendapatkan seorang anak yang dimana di sini akan menjadi sumber kebahagiaan yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu The Engagement kita gabungkan dengan kartu Asmara seorang Sagitarius di sini menggambarkan sosok seorang Sagitarius merupakan sosok seseorang yang pasrah namun dia yakin mampu mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara di bulan Februari tahun 2022 bersama seseorang yang ia pilih bersama seorang pasangan dengan mendapatkan sebuah keturunan dengan mendapatkan seorang anak dengan dukungan doa dari seorang orang tua dan orang tua pasangan Sagitarius sendiri dan untuk angka keberuntungan seorang Sagitarius di bulan Februari tahun 2022 itu berada di angka 5, 53, 35, 57, dan 79. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Sagittarius di bulan Februari tahun 2022. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.